Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun anda berada Selamat siang, kembali di FATV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan pastinya kabar spesial terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru dan pastinya kabar-kabar bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini kembali Bang Min akan mengingatkan dan menginfokan untuk warga Konoha semuanya tepat hari Minggu tanggal 21 Agustus nanti bakal ada acara besar yakni acara Reuni Akbar Leslar Lovers Indonesia jangan sampai lupa dicatat untuk hari dan tanggal hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai tempat acara itu diadakan di Taman Impian Jaya Ancol, area zona 5 dan 6 Pantai Lagu On Persahabat. ya Jangan sampai lupa ya untuk ikutan reuni Akbar Les Lovers Indonesia Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik untuk kita semuanya simak juga di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh official Les Lovers Indonesia Reuni Akbar, oleh Love Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman les Allovers semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dalam rangka merayakan anniversary Leslar Lovers kedua tahun dan menyambut hari kemerdekaan, 77 tahun kami mengundang teman-teman Leslar Lovers Indonesia dimanapun kalian berada untuk ikut serta dalam acara Reuni Akbar Leslar Lovers Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Jam 10.00 sampai selesai Tempat Taman Impian Jaya Ancol Area Zona 5 dan 6 Pantai Lagoon. Dan Jadi jangan lupa persahabat ya untuk semuanya Sebagai warga Konoha Yuk sama-sama kita meriahkan Sekaligus persahabat ya kita Merayakan anniversary Les La Lovers yang kedua tahun Dan menyambut hari kemerdekaan yang ke-77 tujuh tahun kita semuanya mudah-mudahan bisa bersilaturahmi langsung dengan tentunya fans fans yang lain, mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid. Amin. Selain info mengenai acara Reuni Akbar Les Lovers Indonesia yang akan diadakan hari Minggu nanti, kita juga mendapatkan info bersama Betia setelah acara Karnaval SCTV 32. Lesti dan Bilar ini tentunya resmi juga fix Bakal hadir kembali di acara puncak Hood SCTV yang ke-32 Extraordinary Yang akan disiarkan secara langsung di SCTV Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Jadi jangan sampai lupa bersahabat ya Ini malam puncak ini di studio SCTV akan disiarkan secara langsung Mudah-mudahan idola kita sehat Kita juga tentunya semakin gak sabar Menantikan kejutan yang akan disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimbang juga di ungan igasnya Kak Rangga Syahid 14 jam yang lalu ini momen kemarin persahabatnya saat di Bandung Jalan-jalan tuh -jalan persahabatnya Masya Allah kita bangga punya tentunya idola yang sangat humble mudah-mudahan idola kita juga selalu diberikan kesehatan dan apapun yang dilakukan semoga selalu dimudahkan dilancarkan amin kemudian juga persahabat kita simak di igasnya kak nova ini juga unggahan kemarin nih persahabat ya bangga banget nih saal bibel turut hadir dan tampil di depan tv Apalagi tampilnya langsung bareng Papa dan Bunda di satu acara. Wow, ini sedikit banget ya Bang El. Ini memang luar biasa, bikin gemes dan pastinya penonton makin bersorak saat BBL hadir di atas panggung. Memang BBL ini, tentunya selalu membuat kita bahagia, selalu membuat kita semangat. Yuk, sama-sama kita dukung dan support terus untuk idola kita ini. Kemudian persahabat disimak juga di info berikutnya, kita mendapatkan info dari L2W kali ini Mengenai acara ulang tahun Les Law First Award nih persahabat yang kedua tahun Yuk ikutan juga dalam rangka memperingati anniversary L2W nih persahabat ya Kita lihat di kalimat caption info yang dituliskan Selamat pagi Little Lovers Dalam rangka memperingati anniversary L2W yang kedua Maka kami mengadakan beberapa rangkaian lomba dan online gathering Pendaftaran lomba mulai hari ini sampai besok ditutup pada pukul 19.00 Lomba-lomba itu melip meliputi yang pertama lomba karaoke nih persahabat Yang kedua lomba poster ucapan ENIF L2W dan kemerdekaan RI yang ketiga, lomba edit video bengek. Yang keempat, lomba foto produk L2W. Silahkan DM langsung L2W untuk mendaftar lomba. Tulis nama, nomor HP, dan nama akun Instagram. Yuk buruan, ikutan dan jadi bagian dari acara Leslar Lover World. Dan semuanya, persahabat, ya, itu tidak membatasi jumlah peserta yang mau daftar. Silahkan daftar. Acara puncak adalah online gathering bersama Rizky Pilar dan Lesti. Wow, ini acara puncaknya, persahabatnya Rizky Pilar dan Lesti ikut online gathering bersama L2W. Kita semakin bangga dengan fanbase yang luar biasa Semoga semakin tentunya sukses Dan mudah-mudahan selalu mencontohkan kebaikan untuk fanbase lain Kemudian persahabat disimbang juga di Unggan Kampung Daun nih persahabat, ya Ini juga 23 jam yang lalu nih mau posting Momen foto dimana Papa Bilar dan Bunda Lesti lagi mereview makanan kita lihat di kalimat yang dituliskan Keseruan Rizky Bilar dan Lesti Kejora menikmati hidangan nikmat khas Kampung Daun Selain makanannya yang lezat, Kampung Daun menyuguhkan pemandangan yang hijau, asri, serta terdapat air terjun di area tempat makannya Wow! Emang asri banget persahabat, ya bikin adem Apalagi makanannya pun itu enak-enak, luar biasa Kemudian disimak juga persahabat, ya, Ini info dari Indosiar World. Kita juga sebagai warga konoha Jangan sampai lupa untuk memvoting idola kesayangan kita persahabatnya Alhamdulillah Lesti, Rizky Billar dan BPL masuk nominasi Yang pertama, Bunda Lesti Nominasi penyanyi dangdut wanita terkis 2022, kalian juga harus memvoting bersahabat. Ya, cara votingnya langsung aja kalian ke akun Instagram Indosiar World. Disitu ada tata cara untuk voting idola kesayangan kita, dan kita lihat juga bersahabat ya. Selain Bunda Lesti Kejora, ada juga Papa Bilar yang masuk nominasi sebagai aktor terkis 2022. Papa Bilar pun wajib kita dukung dengan cara voting di akun Instagram Indosiar One. Selain itu, persahabat ya, ternyata Lesti dan Rizky Billar juga masuk nominasi pernikahan terkis. Dan untuk sekarang jadinya ada empat nominasi, persahabat ya. Yuk, sama-sama kita support, sama-sama kita dukung yang terbaik. Untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan ya Idola kita menjadi pemenang Dan BBL masuk nominasi Anak terkis 2022 Insya Idola kita semuanya masuk nominasi Sama-sama kita support dan dukungan kita Dibutuhkan banget Buktikan kekompakan dan kesulitan kita Untuk selalu mensupport idola kesayangan Leslie Pilar dan BBL Kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar menarik dan terbaru dari Leslar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.